Semuanya ketemu lagi di channel aku Valentina di Gede ke Belajar kayak harus Harus harus kubudayakan ya Oke, okay, hari ini kita akan memainkan sebuah game yang sangat aku suka banget dari serial Dark Domes ya, yang berjudul Ghost Case Kemarin kita sudah nggak uh, sampai seperempat sih, Andrew Saya satu venue, ikut angel banget, re. Apakah kita bisa lolos kali ini? Kali ini, yuk kita langsung simak saja ya Press Circle to start kalau kalian suka sama konten-konten seperti ini, silahkan like saja, dan subscribe tentunya Just hit the button on! Hit the button on! Alright, langsung continue. Atau new game? mau oh, coba... Perjuanganku hingga di titik ini itu sangat berat! Oke, okay, continue. Press circle to start! Apakah kita akan uh, menyelamatkan Mbak Kunti dengan dengan segala gala galanya Kita lihat hari ini kita akan mengendas lagi. Alright? Oh ya, kemarin kita nemu apa? <gulali> kok lali? Si -si. apa tak pindahin ya? Redak tak geser ke sini kayaknya. tidak ada yang bisa digelek. Ini sudah. Ini sih belum. Oh oh, Wait a second Wait a second Kesini Kesini Berarti ke angka 7 Oke okay, terus Enggak tinggal tentang menitnya ya, menitnya yang kita belum punya, dicoba si cici, -cici kayak. Tidak bisa tentunya, tidak boleh menebak menebak. Oke, telepon sudah, lampu sudah. Eh, uh, Adakah yang bisa kita buka Dengan item yang kita punya di kantor Tidak sepertinya The jawaban is no Tentang ikan ini juga gimana ya Gak ada Kita balik ke Murder House Kita coba lihat ikan Ikan Ikannya diapain di batuk gak mau atau kita butuh jaring yo eh ada puzzle tentang warna nggak rek kan ikannya berwarna terus Maybe so... Dijadikan... Dijadikan... A clue? Maybe? So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. No. eh, uh, what is this? Burung hantu kita harus melakukan sesuatu dengan burung hantu, but I don't know what. Coba lihat, bisa free 28 AM. tak jelas. Setelah muter-muter, muter dan muter, ha -ha. jadi kan kita dapetin jarum ini dari banyak tempat kan ya. Ketika di apa kompor, di vas, vas, sama satunya itu di aku lupa. Nah terus habis itu perhatikan setiap arah uh, ketika jarum ini ditemukan dan itulah petunjuknya kawan-kawanku. Dan untuk uh, dua jarum lainnya tuh ada cluenya di buku kok, di sini, ini, sama, sama buku yang tadi udah hilang karena sudah terkrek. Oke, pintu ini buat buatnya mana ya? Apakah ini untuk di lemari yang ini? Ya, tentu saja. Oke, okay. ikan, makanan ikan dan cas warna pink, ikan ya. Kita kasih makan ikan dulu kali. Ikan, ayo makan yuk. What's going on? Lanjut. How weird. Now the fish look different. Tadi mutan. Apa nih? Oh Wah, makanannya jadi mutan ya Terus gimana ini? Satu, dua, tiga, empat, lima Satu, dua, tiga, tiga Kok banyak? buka aku dari sini. Apakah kurang satu pion lagi? We'll see Okay Re, kalian sudah enggak? Kita coba ya Kita coba sih. Aku nggak mau bocor di Z Aku mau bocor ke kalian dulu Kita coba dulu Memang teori ini benar It will be great Oke, okay. jadi, aku menemukan similarity atau kesamaan antara ini. Kalian ingat ini, empat ikan ini, kita harus uh, apalin urutannya. Jenong, panjang, mulut, nonong. Oke, okay. jenong, jenong, uh, panjang ya? Kok gue gak apal sih aku? Oh iya, jenong, strip, strip dot swirl moon uh. kita cobakan itu di sini strip strip strip kok enggak apa-apa strip dot dot kayak uh, oh s swirl Moon, Moon, Bingo. Yuk, chestnya udah komplit 4 kayak. Ya, yeah, masih bling. Mas, jangan muncul tiba-tiba dong. It seems that he moving the tokens. Oke. Okay. Thank you Anything you do Thank you uh -uh. Lanjut Untuk buletan yang ada di lemari itu Baik Ini taruh sini ya teman-temanku Para siswaku sekalian Habis itu saya nggak tahu ngapain nih maaf nih saya nggak tahu ini gimana nih nggak tahu mbak merah biru hijau dan ungu 3 hours later program apalah itu? Uh, Dan dapat surat, kita dapat surat dari siapa? <laughs> oke okay, lanjut lanjut. Apa ini? Projector slide, uh, a letter. Hmm. Yuk kita tonton projector slide di police station. <tongan> <Uf>, oke. <okay. tongan> hey, eh sorry sorry sorry. Mas sibling ya Masnya mbak kunti Terus sama seseorang Entah siapa Terus That's Dan Ini mas Dan Hmm I can see his address in the photo I should go investigate Oke okay. Bau-bau kita akan pindah rumah Pindah tempat ya Oke okay. lanjut Lokasi ketiga Pak, gue nulis ya, Pak Oke okay. Lian's Houses Oke, okay, next <gasps> Mereka bertiga bestie Oke okay. numpang Unto bersama Oke, okay, kosong. Itu tandanya kita harus ke rumah Liam sekarang. Yo. Liam? Ganteng sekali mas Liam ini. Yes, what do you want? Nama saya Ren Larson Saya detektif Saya sedang menyelidiki tentang sebuah kasus uh, Homicide Di Alba Sibling uh, Yang melibatkan Alba Sibling uh, Itu kasus sudah lama sekali Dan aku sudah memberikan seluruh pengakuanku Keteranganku dan lain sebagainya Alibi semuanya sudah Aku gak mau bicara tentang itu lagi Aku harus melakukan sesuatu Aku harus bicara dengan dia Go away Selipi surat ya Come in please Let's talk Kira-kira apa sih surat itu ya mau moro let's talk someone who wants to hurt them. Did you notice anything strange? Kamu mendapati hal yang aneh sebelum kejadian? Uh, apa isi suratnya? Kapan kamu terakhir ketemu mereka? Koe do you know someone to hurt them ya? Seseorang yang kemungkinan bisa menyakiti mereka. Tidak, mereka berdua itu sangatlah ramah, ya. Tapi sebelum kejadian Uh, mereka merasa persecuted kayak apa tersiksa lalu, persecuted dan karena mereka melihat seseorang riwa-riwa di rumah mereka ya. dan melihat beberapa bayangan dan hal-hal aneh dan mereka bertingkah aneh selama beberapa hari hmm, uh, the, apalah, kapan terakhir ketemu satu hari sebelum kejadian, mereka datang ke sini untuk to give me back a book, uh, mengembalikan buku yang mereka pinjam. Inside the book uh, dalam buku itu ini ada ini. Aku nggak pernah tahu ini apa artinya, tapi mungkin bisa berguna. Semoga kamu bisa menemukan jawabannya. Oke. Okay. kamu melihat ada yang aneh sebelum kejadian ya mereka terburu-buru meninggalkan rumah mereka dan katanya mereka bisa merasa aman di sana sebelumnya mereka sangat-sangat ramah loh tapi sebelum uh, kejadian ada satu tingkah mereka itu berubah dan kayak semakin takut defensif itu kayak waspada terus it was all somber uh, suratnya ngomong-ngomong tentang apa ya it wasn't your fault um, apa maksudmu pergi ke acara pemakaman mereka itu adalah murni ideku dan beberapa minggu sebelum apa kejadian we snuck into cemetery one night to hang out after that they were different like this to never someone string huh yeah pa going to the cemetery was cemetery nesopo coba cemetery nesopo tak tanyain semua berarti kita nggak nggak anu ya ah <tuh> <tuh> uh, apa yang kiranya terjadi pada dua bersaudara ini? lagi ya dan ternyata owl itu adalah uh, apa kolektif item yang bisa kita kumpulkan oke okay. resume alright alright Dan aduh masih mencoba kesana ke sini Hah? Sih? Apa? Kenapa? Kenapa bisa begitu? Kenapa? Jelaskan Jelaskan saya muter-muter tadi Gak nemu apa-apa loh pak Mohon maaf nih Aduh Ayo kita Pendi coba Kaya pernah tahu ini dari mana oh ya ya iya ya c ya. satu, satu <tik> <tik> <tik> <tik> kayak kadang lepas ngerasa buntu ku buntu sangat ngono Oke, okay, pelan-pelan ya banyak jump scare. Oke, okay, dia menunjuk ke arah sesuatu ya. Oke, oke. Batikumor zongan lo. Pliers, oke okay, kita dapat pliers I can reach it I can reach it Oke okay. Oh, oke okay, oke okay. coba-coba dari yang paling rendah, ya. Oh, winner <laughs> berhasil, dan masih mau secure mana? Oh my god, oh my god, baik-baik, tuan. Ini Oke okay. Oh Koper Dan botol Itu berhubungan Baik Dari botolnya ya Si nomor si Ciki Coba Oh Anu-anu jadi yang kata botol sosro, iki uh, half moon di half moon iki Oke, okay. yang kedua, sorry sorry, sorry ya, proto anu, -anu. ini uh, ini uh, jam beker, tak wara jam beker ya. Yo. Oke, okay. terus. Eh, sorry, sorry. Ini. Ini. eh uh, Emang? Oke. Okay. Oke. Okay. Move ke sini. Uh, yang ini ya. Kayak gentong. Ini. Oke, okay, langsung ketemu. Mantap Terus Ini Ini I guess Dia memang bentuknya lali Lingkaran dan diapit garis Oke okay. Dan yang terakhir adalah ini Eh Salah ya Ini tuh mana? Oh Lingkaran segitiga Jaga lali, jaga lali lingkaran segitiga, of course, dan kita susah-susah buka itu dan dapat seutas tali. A, a wire, seutas -se kabel. Thank you so much, loh. Let's go, let's go, let's go. Oke. Okay. Uh, kayaknya buat di sini deh. Center and another book. Oke. Okay. Another book ya. Kosong. Kosong. Mau ngapain sama buku kosong, tuan? Tuan. Uh. Mungkin akan Nah untuk menulis-menulis ya. <gasps> Oke. Okay. Uh, kita dapat dua simbol, hmm? hah? Aduh, apa-apaan itu? teman-teman, kenapa setiap kode yang aku pecahkan itu selalu membuatku depresi, depresi nggak ketulang. ini buat di mana? Oh, laptop kita di kantor. Oke, okay. ke kantor. Uh, floppy dish Kemudian. Lha. Oke, kita baca ya Hari Selasa jam 10 Aku membantu Ana Pindahan uh, Alamat barunya Ana itu 1014 Andromeda Street Jalan Andromeda Hari Kamis jam 9 Itu ujian akhir tengah semester <laughs> Final exam. Uh, Jumat itu ke kuburan sama Ana dan Lian. Kenapa mereka ke nang kuburan sih? Hmm. Ana. Kayaknya itu teman mereka ya. K kayaknya pak kan fotonya kelihatan bareng Ih, bapaknya Seleksi detektif dulu gimana, Bapak? And next. Hah, kayaknya aku harus uh, menyimpan alamat ini. Karena harus bicara sesuatu yang penting. Oke, okay, kita mencatat alamatnya. Ana, Ana House. Oke, okay. uh, kuburan itu adalah tempat yang sangat aneh. Aku I no longer feel safe. Aku merasa tidak aman lagi di sini. Aku merasa... Ada seseorang yang mengawasiku terus-menerus We shouldn't have gone Kayak eh harus pergi deh kita. Uh, kita Mungkin saja kita membangunkan sesuatu yang tidak kita tahu Aku harap uh, bisa mengulang waktu dan tidak ada hal buruk yang terjadi ke kita Parean sih dolen kok kuburan Dah Loh Esa dulu makan makanya lagi nasihatin orang tuaku manut. Oke, okay, next owl. Half broken medallion, it's weird. Oke, okay, kita ke rumah Ana ya. <sighs> Assalamualaikum, Ana. Tong. Oh, kalung Lunge, Kak Lunge. Uh, Selamat sore, Bu Saya Ren, uh, detektif uh, Aku ingin menanyakan sesuatu tentang Pembunuhan uh, saudara kembar Enggak, enggak kembar uh, Pergi, saya tidak ingin membicarakannya, Tuan hmm. Kayaknya aku harus nyogok dia pakai sesuatu yang penting bukan roti boy. Oh, waduh. Kakak pengin ngomong tapi jendela dibuka. Suwon lo ya. Ini Mbak, tak kasih Mbak. Apa bedanya buka cendela dan buka lawang? Oh, it's it's cute. Oke. Okay. <sighs> What happened in the cemetery? Kita tuh cuma main-main aja, Pak. Tapi kayak akhir kisahnya itu buka kuburan you know, loh. Seharusnya kan kita nggak boleh gitu ya, tapi with the intention to free someone aku gak ngerti aku aku pernah ke kuburan lagi hari itu iyalah, kon kena aku kena bala ngomong saya sempet-sempetnya, gak oleh awal uh, when the last time you saw them? Uh, aku masih kelihatan mereka di pagi hari sih ketika hari kejadian I kept me a company until dan cut Home, aku menemani Mbak yang cewek, ya, Mbak Kunti, Mia, sampai Den itu pulang. They look somewhat altered. Mereka sangat ketakutan, tapi nggak tahu kenapa. What is the medallion? Uh, aku sama Mia itu bestie forever dari kami kecil. Jadi, itu sebagai simbol pertemanan kami hingga hari ini. Siapa yang bakal ngubur mereka? kayak sing Joko makam derek. Atau keluarganya sing dibongkar Eh, mang. eh salah. Makan air macam-macam ya? Jangan gelatik ya? Iya. Aku nggak tahu caranya mengenjelaskan itu, Pak. Kita itu datang ke kuburan itu untuk uh, melepaskan sesuatu. Sesuatu yang tidak ada di dunia ini. You know? kayak eh, hal itu desing yang menghantui mereka. Beranlah bom muncul. Nah, no, dah uh, MIA menggambar sesuatu sih. Mungkin ini bisa jadi barang pertimbangan penyelidikanmu. Hmm, itu kayak museum in cemetery. Oh, anu tempat kayak sebuah bangunan yang ada di tengah-tengah makam Ikut mau Dan patungnya aneh. Kayaknya aku harus ke sana juga untuk penyelidikan, ya. Yeah. Oke, okay. oke, okay, teman-temanku tercinta, para siswaku tercinta, dengan menulisnya, bapak Ren di petanya ini menandakan bahwa kita harus menutup episode ini, dan kita lanjutkan di episode selanjutnya. So, kalau kalian suka, ketik like aja dan jangan lupa subscribe di channel ini. See you the next video. And ciao, you ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, komen juga di bawah. Da -da.